Nabi Muhammad bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari bahawa Allah kalau cinta kepada seorang hamba inna allaha iza ahabba abdan nada Jibril kala ya Jibril inni yuhibbu fulanan fa ahibbah fayuhibbuhu Jibril wa yunadi fi ahli sama inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu ahibbuh, ahli ahlis sama wa yudahu lahul qabul fil ardh. kata Nabi Muhammad kalau Allah sudah cinta sama seorang hamba Allah akan panggil Malikah Jibril Jibril. Saya cinta sama si Fulan bin Fulan. Maka Malikah Jibril mencintainya dan memanggil semua ada yang di langit, penduduk langit. Allah cinta kepada Fulan bin Fulan. Kalian juga harus cinta. Maka apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan? Fayyudahul kabul fil ar. Ketika dia tinggal di muka bumi, maka apa yang terjadi? Semua orang akan memberikan penerimaan. Karena yang dikejar adalah Allah. Kalau yang dikejar manusia Pasti sakit hati Istri mencari cinta suami Sakit hati Suami mencari cinta istri Sakit hati Ayah mencari cinta anak Sakit hati Ibu mencari cinta anak Sakit hati Guru mencari cinta murid Sakit hati Murid mencari cinta guru Sakit hati Kejar cinta Allah Maka Allah akan memberikan mahampang Dari setiap makhluk kepada kamu tidak melulu-melulu dengan ibadah kepada Allah kata guru saya Sayyidil Walid al habib Abdullah bin Muhammad Baharun di antara cara supaya mendapatkan mahabbah Allah subhanahu wa ta'ala iaitu dengan melakukan dua hal salamatus sudur wa sekhawatun nufus hatinya itu selamat bersih dan tidak mudah marah itu bisa menjadikan Allah cinta kepada seorang hamba menjadi abdal menjadi khalifahnya Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi